Dulu arwah Abah saya selalu ajar saya macam mana nak berbual dengan orang hmm. yang lebih tua, dengan uh, orang yang sedang berbual kan. Uh, contoh eh dulu uh, yang saya ingat sampai ke hari ini, uh, mungkin sampai mati saya akan ingat. Hmm. Pun, kan? hmm. Arwah hmm. Abah saya memang pantang. Kalau kita hmm. ad, kita panggil orang kan, maksudnya dia panggil saya, kalau kita jawab dengan uh, apa? Uh, macam tu kan? Ah. Uh, oh ya, ya, ya. Apa? Nak apa? Atau atau uh, uh. Uh, uh. Ah, abah, eh? ah, ah, ah, kan? <laughs> kita macam apa? <laughs> kan? Apa atau apa, apa? saya kena apa-apa? Apa saya kena apa-apa? Kalau orang panggil saya, saya Betul. cakap gitu. Uh, dia ah, dia adab kan waktu ni ah, ah. rumah, di mulakan daripada rumah. Kemudian uh, ada juga lah yang uh, abah selalu pesan kalau uh, orang tua sedang berbual, jangan kita <coughs> menyampuk. Biasa ya dengar tu kan. Itu masalah ah, tu. Ah, jangan ah. menyampuk. Tapi di ya, sini ya, yang ya. saya nak nyatakan ialah Adab ni diajar sejak kita kecil lagi mela, hmm. uh, Mula daripada ru, dalam rumah eh, Itu bermula hmm. daripada mak ayah kita Cuma kadang-kadang hmm. kita setelah kita meningkat dewasa Kita berteman eh, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Lebih-lebih lagi dalam konteks kita pada hari ini Kita lebih banyak menghadap telefon uh, Menghadap, hmm. uh, maknanya kita kurang komunikasi kan Mungkin yeah. kita uh, terlupa dengan apa yang pernah diajarkan kepada kita